dua belas lanjut dari Riza, sahabat Akul, pulang saja. Ada Mahmud, Kang Dika langsung di smash dan masuk saudara-saudara. Point bertambah untuk Rade Bolosari. 13, belas satu. Rade Bolosari. Riza diangkat oleh Kang Dika. Masih bisa. Sahabat Dika ada di belakang Ada, Wah, oh, yuk lagi di tengah ada Dika masih bisa terangkan. Oh sayang sekali, bakal teman. teramat. Jom, gempo ini untuk Ranting Pulau Sari 14 Ranting Pulau Sari, diangkat oleh Mahfud Mahfud, dan oh Di set pertama diperangkat oleh Ranting Pulau Sari Ya, ya, ya, ya Pindah tempat, lanjut di set kedua Keja, gajah, Keja Keja Keja Keja Keja Keja Keja Klosari apitan hey, hey... yo. Hei, haenya e. Nih, yo melo. Ayo, gajai muni penontoné bodot Ya, lanjut ke set kedua. Ada dari Masjid Ranting Pulau Sari dan Ranting Sendang Di utama dibanakan oleh Ranting Pulau Sari bola yang di bola dari Ranting Sendang Ada Samsudin dari Sendang Uh, di mulai ada diterima oleh kalita dari belakang ada ihsan masuk masih ihsan lagi dari ranting pulau Sari. pelan saja disangkat oleh wah uh, masih bisa dari belakang kedua Doraemon pelan saja katabur oh uuuuh komentator kenaean uh. lanjut ada uh, setelah ihsan poin untuk ranting pulau Sari dia masih uh, uh, kata kul. iya dan out point lagi untuk ranting pulau sari. ada ekstra lagi dari pulau sari Jalan saja tiga tekan pindah uh, uh, bola ada maulana dari ranting sedang. diangkat oleh sahabat dika. dari belakang dan out lagi pindah bola lagi pindah uh, uh, bola pindah bola dari sahabat pulau sari ada sahabat Dika diangkatkan Takul dari tengah oh ada Mahfud sayang sekali brok yang kuat point dua untuk dua pulau sari tiga ada Dika Dika pulau sari diangkatkan Takul Samsudin masih tidak tembus broknya dari Wahyu sangat kuat sekali eh, eh. ada sahabat Dika lagi Poin empat di depan Takul ada Mahfud Poin lima jamot yang pertama, di set kedua kaca oleh lanjut di set kedua pemutaran dari Pulau Sali dan ranting sedang anda masih sama Dika dari ranting Oh sik, Dika biasanya nyempet, jadi sempet ya. Oh, eh. Lanjut ada sahabat Dika Asik Nyo. dia diangkat oleh Samsuddin, ngalakut Ada maful, masih bisa Ada sahabat Dika, dan di oleh Mas Dika lagi Iya, sahabat aku diangkat, Samsudin pelan saja Ada Dika lagi Ya Wah, kecolongannya, Rancun Balai Sendang. Ada sahabat aku diangkat oleh sahabat tiga, dari belakang muncul setelah Pandora yang langsung pindah poin, pindah bola untuk Vito dari Rating Purosari Vito diangkat oleh angka takut ada tahun masih Oh pindah bola ada sahabat Mahfud dari 1990, Sendang Mahfud Terima saja di jalan-jalan sahabat Dika dari belakang muncul Ada wahyu ah, Mencembol pertahanan dari ranting sendang Pindah bola ada wahyu dari Oh maaf bukan iya diangkat Reza ah, Ada sahabat Anggul Dika dari belakang muncul iya ada sahabat Iksan Tembus lagi poinnya untuk Pulau Sari. Masih ada sahabat Reza dari Pulau Sari Diangkat dari Oke Tidak bisa diselamatkan dari poin untuk ranting Pulau Sari Ayo yoyo Diangkat oleh kanakul Ada maaf, Sayang sekali out oh, Poin lagi Masih Reza berkuasa uh, uh, Reza Ada uh, di Belum namun masih odd Pindah bola untuk ranting Sendang Masih ada Sahabat Abdurrahman Dari Sendang Diangkat oleh ihsan oh Doraemon dari belakang muncul dan out saudara poin untuk Rantai -sedang, sedang pecah telur ada sahabat Abdurrahman Dika ada ihsan sayang sekali tidak tekan buranya poin bertambah untuk Rantai sedang. ada Abdurrahman lagi dua poin berturut-turut ada wahyu Dika dari Doraemon pelan saja diperlukan oleh wahyu sangat cepat sekali bloknya pindah bola ada wahyu dari ranting pulau sari diangkat lagi oleh Dika oh sayang sekali waspada Masih mas. ah mantep Masih <gulis> ini muroknya gitu. ada langsung di yaaah Ya, <tuk dari terkarisentar. Di angkatan Sadika ada dari belakang yang mulai lagi. tembus lagi. Eee, ada sahabat Isan pindah bola. Isan dari polosari diangkat saat tangkul. Ada Mahfud MD masih bisa tembus. Pindah bola. Ada sahabat dari Mawara, Sadik sedang Dika dari belakang ada. Iya, masuk. Vito. Heeh, moin iya yeah. Vito lagi ada Dika dari belakang Doraemon Vito dan langsung saya ceritakan ada Samsung Jawa Mas uh yuk tawa awas tenang doh cuma ini ya pindah bola ada sahabat Dika diangkat oleh sahabat takur mampu pelan saja Doraemon ada sahabat Vito pelan juga ada Takul Mahfud lagi diblok lagi ngalor ngincul bola tengah iya sahabat Dika dari belakang muncul sahabat Doraemon lanjut yang takul Dika Doraemon sayang sekali oh -eh. pindah bola dari sahabat Sendang ada takul dari Sendang diterima carayan ada Mas Oh Doraemon sayang sekali masih tes, pindah bola pada sahabat Vito dari Ranting Pulau Vito Pulau Sari diterima oleh Samsudin. masuk saudara-saudara bloknya sekarang tidak bisa di blok lanjut ah, bisa di sendang ada Doraemon pola ah, ah, cepat sekali Doraemon Reza Doraemon dari ranting Pulau Sari angkat bola diterima oleh Kang Takul ada Samsunin coba saja dan masuk e -e, jangan sampai lengah e -e, lanjut dari lanjut sedang masih ada sahabat abdurrahman tiga oh bagaimana masuk e -e, pindah bulan bulan di pulosari masih ada sahabat wahyu dari pulosari diterima diterimakan takul ada samsudin pelan saja jika diangkat masih bisa jika lagi sayang sekali kepelebuan dicuri oleh tadi sandang ada mau pindah bola samsudin dari sendang diterima oleh sahabat riza jika ada itu masuk pindah bola untuk istan dari pulau sari ada istan dari pulau sari diterima saja pelan ada Mahfud. Ah, masih bisa diblok. blok. Wah, saya sekali. out. Poin bertambah 10 time out di set kedua antara Ranting sari dan Ranting Sendang. Ya, lanjut ke pertandingan seru antara Ranting sari melawan Ranting Sendang yang memperebutkan tiket semifinal Amsterdam Cup 2022 pada malam hari ini yo yo, yo semangat yoo kopi ini diunjolin yoo anjir ada sahabat ikhsan dari pulau sari masuk masaf peluit dibunyikan diangkat akadu samsungting takul mahmud sayang sekali ditubuh saja hehehe <guluh> di eh uh, pindah bola ada sahabat dari Mauna Sendak Vito Dika Vito masih bisa Oh, nabrak net Poin untuk ranti sendang, ada Mau karena ada di sendang Diangkat oleh Vito, Dika, dan Titimah Doraemon Masih bisa dimainkan dan out oh, Poin lagi untuk ranti sendang Yuh yuh yuh Susul Titimah uh, Vito, Dika oh, Wah, yuk know namun Masih di blok dengan ketat Poin bertambah untuk ranti sendang Ada, mau udah namaskan dan masuk, poin lagi keinginan poin berturut-turut tengah Pulosari Pulau Sari yeah. angkat ayo Dika Doraemon pelan saja langsung masih bisa diterima ada Mahfud pelan juga Vito, Dika Vito dan Ot hmm. pindah bola, ada salah Dika dari Pulau Sari Dika, Pulau Sari, Doraemon ya yeah. diangkat Samsudin Mahfud masih bisa sayang sekali wahyu oh anu net, ternyata saudara saudara pindah bola untuk sahabat aku dari sendang ada takluk senggak diangkat dika doa iman bola oh kurang sigap pemain kedua tidak bisa antena bola mantul ada sahabat aku diangkat masih bisa dika dari uh masih bisa ah, wahyu palaan saja masih di dalam Samsudin masih bisa tentang judah, sayang sekali. on on talking, pindah bula untuk nanti Pulau Sari. Ada Vito dari Pulau Sari. Diterima oleh sahabat aku, ada Samsudin, sayang sekali dengan pucuk uh, uh, uh, nulis no, akhirnya. Poin untuk Pulau Sari lagi. Dinat Vito takul. Mahfud pola saja Awas masih bisa hidupkan masih bisa sahabat Ika masih kampakul ada Mahfud loncat tinggi dan masuk uh, pindah bola untuk ranting sendang diangkat oleh Fripto Dika dari belakang muncul Wahyu tembus saudara-saudara pindah bola ada Reza dari Pulau Sari. Reza Pulau Sari. diangkat oleh Mahfud ada sang Bagaimana, oh, tidak tekan bolanya Poin untuk ranting pulau sari, dua belas Masih bisa. Takut uh, Sayang sekali poin, bertambah untuk ranting pulau sari lagi Tiga belas, Ada reza dari pulau sari Takut, telan, langsung Ada tiga, reza Dan masuk Poin, empat belas Game poin untuk ranting pulau sari Ada reza Takut, Sam masih bisa diblok dari belakang muncul ada Wahyu, oh, masih bisa hidup, oke okay, masih bisa penanganannya bagus, Star, sayang sekali diblok dengan ketat, pindah bola dari Abdurrahman sedang, jika dari belakang ada muncul Esa namun sayang sekali out point lagi untuk ranting Sendang ada Abdurrahman Takut Iya Di blok namun Masih on. Pindah bola Untuk di Pulau Sari Ada wangi dari Pulau Sari Si Jurubidor ya Diangkat oleh Samudin. Oh sachear sekali penerimaan yang kurang terma bola mantul ke belakang dan pindah bola untuk ada sentangan ada Samsudin lagi Samsudin diterima oleh Riza Dika dari belakang ada Wahyu muncul di sampai mafut oh so, masih bisa hidup langsung saja ada Samsudin no, pelan saja Dika jangan sampai salah tempap no, oh. poin sebelum 14 ayo susul yuk. Dika dari Muncul lisan masih jadi mereka dikarenakan Wahyu, masa cek lagi langsung ataupun saya sekali tidak dekat. Pindah bulan untuk nanti, pulau dari Pulau Sari. Ihsan diterima, dia kak -kak di oleh Mahfud di Balai sayang sekali tembus kali ini sudah sudah pindah pulang-pulang sedang sendang masih ada kesempatan semangat dari maulana ranting sendang masih bisa diangkat di tempat Oh, masuk tolong oh, ada masih tidak uh, berada saat ada pulau Sawi pulau sawri lagi seler uh, diangkat oleh oh, sayang sekali tidak bisa dijemes oh. ada wahyu lagi wahyu paling ini kalau uh, uh, paling ini nih. Oh aman kembali, iya iya bola masuk gudang, oh dan kail okay. dimenangkan di keriting di Pulau Sari di set kedua skor menara dua 0 kemenangan untuk Ranting Pulau Sari dalam rangka memper tiket semifinal Asian Cup 2022 pada malam hari ini musik. lanjut ke pertandingan di set ketiga memberikan tim dari ranting sendang melawan dari ranting Pulau Sari ada sambutan langsung oh overlap garis pelanggaran Pulau Sari, ada sahabat wahyu takul mahfud masih bisa di masih jadi teman lagi ada takul mahfud lagi di akadika dari belakang muncul iya yeah. Iya, pola yang masih Mas, asal sekali habis. Poin lagi untuk rantai polosari dan dari rantai sari Diangkat oleh Mahfud, takut, samsujin, jitu, kena oleh iki. Eh, eh, di salah satu tok lanjut ada Maulana. Rantai sental. Jika, malas saya sekali dengan tok Uh, betul woi oh poin oh untuk sendang oh, si.. se si, balik bergulir uh, lanjut lagi masih ada sahabat mengan dari sendang lagi baliknya atas ya aduh.. sayang sekali hmm ah lanjut ada samudin pelan saja mau oh, masuk masih masuk masih pindah bola ada sahabat akul dari sendang takut sendang diterima oleh Wahyu Dika dikepuk masih bisa diblock dengan ketat poin lagi untuk sendang dari lagi ada Wahyu Dika dan masuk dari sahabat Riza Pulau pindah bola ada Dika dari Pulau Sari Dika diterima diangkat oleh takut lagi Sampai mencari tempat dikepuk oh bola bingung iya yeah pindah bola ada sahabat Mahfud uh, diterima di belakang muncul dan masuk saudara-saudara dari Yazid Pulau Sari ada Yazid lagi diangkat oleh Mahfud Samsudin pelan saja dari tengah ada Wahyu pelan juga takut sama oh, Samsudin lagi oh Rambalek kan takut oh, poin dari Yazid Pulau Sari diterima oleh maulana kang takul samsudin mencari tempat pelan saja diterima oleh dika uang jumlah lagi Oh masih bisa dihidupkan ada uh oh. tidak reka pindah bola untuk rendi sendang masih ada abdurrahman dari sendang pelan saja diterima dika iya yeah, masih isan masih bisa dihidupkan Oh hampir saja dika dari pulau sari lanjut He -he. reza masuk pindah bola dari Reza Pulau Sari. diterima oleh tanggul Samsudin mencari tempat dan masuk uh, pindah bola untuk Samsudin dari Sendang uh, uh, di KU uh, gentong saudara-saudara ada yang Sid? pindah bola untuk Tim Pulau ada wahyu dari Pulau Sari uh, Sopo tangan satu pelanggaran poli untuk pulau sari ada wahyu konsentrasi takut nah, takut sayang sekali pindah bola ada maulana dari ranting sendang maulana diangkat oleh jika dari karena muncul wahyu dan jentong saudara sederah pindah bola lagi ada Ihsan dari pulau sari Eksan perlahan saja dia akan maulahnya takut samsustin perlahan juga sudah nolong ke balemi mana yang ada mafut dibuat saja kenen mas dikuk hancur ada kampakul dari sendang not time out saudara-saudara diminta dari ranting sendang poin sementara adalah dua empat keunggulan untuk ranting pulsa di set ketiga ini musik kita lanjut di set ketiga membutuhkan ranting puluh sari dan ranting sendang sekarang ada 2-0 ada sahabat dari dan masuk dibiarkan saja cuma dikira dengan puluh sari bertambah utara sendang ada kantaku lagi di wadhani di angkatul riza Reza masih bisa nampakan gantul sayang sekali bola tidak bersahabat pindah bola dari sahabat 30 sari diterima oleh Maulana ada samsudin pelan saja masih bisa dihidupkan Ada wahyib juga pelan Oh sayang sekali Tidak tekan Poin 5 time on. Di set pertama ini Di satu3 Iya Poin adalah 5-3 Pembelan pulau salvi oh, ya, ya, ya. ya. Lanjut Ya, apakah sedang bisa membalikkan keadaan di set ketiga ini dalam pertama set di pertandingan delapan besar ini? Di semester lima, vote olahan saja Wahyu. Nih, takut sayang sekali ke bantaran karena takut. Uh, uh. Oh, untuk beratnya mulai saja tiga, mau lah. Nah, eh, uh, satu, tiga, bagaimana? Oh, poin lagi untuk Pulau sari. Ada sahabat tiga, ada sahabat tiga lagi Durwosari, pelan saja Takut maful saya sekali takut, pipit diambung uh, poin lagi untuk sahabat tiga, uh, Pulau Sari. Maulana, takut. Oh, saudara-saudara, poin lagi. untuk rantai, ada sahabat tiga lagi. Maulana, takut. Uh, apa-apa saudara-saudara poin sepuluh time on di set ketiga ini wah oh, sepuluh Mas Jika wajud sih inget musik Yo, lanjut set, ya lanjut di set kiriah ada sahabat Dika, aduh lu lemes, sudah poin oh, eh. lanjut dari ranting sendang ada Mahfud dari ranting sendang Mahfud sendang, diterima oleh sahabat Dika, langsung saja digembok oleh Riza dan masih tes saudara-saudara uh, poin untuk sendang, jika lagi dari belakang muncul lagi. oh masih, sudah masuk, saudara-saudara sahabat, sahabat Dika poin untuk sendang lagi, lima ada Mahfud dari sendang diterima oleh Dika dari belakang muncul, nge -e, masih bisa Isan, Dika jadi, ada Yasin, oh, nah, nah ters, poin, pindah bola ada Yasin dari Pulau Sari masih bisa ditakut, samsung dan, out, saudara-saudara pindah bola, masih ada sahabat, Abdurrahman dari di sendang diterima oleh hasil jika dari belakang muncul wow, mantul dari Reza dari Pulau Salih pindah bola untuk Pulau Salih ada Riza takut Samsudin uh, bloknya tembus lagi saudara-saudara, pindah bola lu ada Samsudin dari sederang uh, konsentrasi masih bisa uh, teman -teman. masih bisa lagi sayang sekali kurang lagi penempatan posisi pindah bola mm -hmm. diangkat oleh takul Mahfud masih bisa di blok Maafone, oh nyantau tangan, pindah bola, ada maulana dari C, ada maulana dari sendang, maulana diterima oleh Wayu, ditemesa, masuk saudara-saudara, ah, -saudara. indah berada wahyu dari Kuno diterima oleh Agul, hehehe yeh ki he he pindah bola nah takbul dari sendang Riza Dika dari mereka muncul Riza oh pelan saja Yazid dari mereka muncul oh refleks yang takus namun masih out bola poin pertama untuk sendang dan takbul enam sepuluh nyok dia ketika Dikenes langsung eee luput pindah bola ada istan dari ranting pulau sari diangkat oleh uh, takul Shamsuddin. saya sekali kena pucuk uh, uh, poin untuk pulau 11 sebelas ada istan lagi uh, Abdurrahman Mahmud dibuang saja pindah bola untuk ranting sendang Uh, ada Mahfud MD dari Sendang diterima. Ya, sih, jika uh, masih bisa piawai, nanti balik dong. eh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ada Dika oh, uh, oh, langsung oh, Mahfud oh, oh, oh, abdurrahman eh tidak diangkat coba Oh sayang sekali Oh dibuang aja oleh Samsudin subik dan poin bertambah untuk sendang hasil Tentu Rahman tidak Oh iya -e, tidak siap pemainnya langsung masih jadi angka lagi dikembalikan saja takul ada dari belakang muncul Mahfud diblok. Uh, uh. Tim pelopor Samsung ini ya poin lagi 18. Time out diminta dari Tim Pulau Sari beberapa poin di saat ketiga ini. lanjut di set masih ada untuk dari sendang dia ketika dari belakang pun jadi masih bisa membobol dari Rakyat Pulau Sari pindah pula ada Yasir dari Pulau Sari diangkat oleh awal Raman Samsudin balai Dewi sayang sekali korang termat poin bertambah untuk Pulau Sari Dayasir dari Pulau Sari diterima oleh Samsudin takut maaf lopot hee uh, uh, paling bertambah lagi 13.8 ada Yasin dari Pulau Sari penak diangkat mafut Samsudin pelan aja masih bisa dihidupkan iya iya iya sakul Samsudin nyol lakul sayang sekali orang kenal paling gempa itu untuk gerantin Pulau Sari anda hiasi ya, nyol no no Ya ampun ya, game dimenangkan oleh ranting Pulosari. Selamat untuk ranting Pulosari dan selamat juga untuk ranting Sendang. Uh, uh, uh, di jam kedua terima kasih untuk pemain dan ofisial yang telah bermain pada malam hari ini di ranting Sendang dan juga dari ranting Pulosari. Terima kasih dan dukungan dari supporter kedua tim. Lanjut nanti di jam kedua. bapak dari Ranting Bulor Yang akan melawan dari Ranting Jambon di jam kedua Ansar Cup 2022 Pada malam hari ini